Dari perkelahian, dari konflik ditolak, diusir, tiba-tiba disambut dengan ramai orang mana? Aja? diusir di sana, dilarang di sana, sampai di sini disambut, lengkap dengan sambutan hujan yang luar biasa. Yang Ustaz ceritakan ini siapa? <SILENCIO> Ustaz Felix atau Ustaz Soma? <SILENCIO> dua-duanya Ini kan dua-duanya nih. Saya curiga, ini wanitia sengaja mencari Ustaz yang selalu diusir Mau menunjukkan ke semesta alam Kalian yang mengusir sana, usir sana Tengok, kami di Aceh menampung mereka Karena satu yang menyatukan kami La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Aceh selalu terdepan Selalu yang pertama Kalau bicara Ustaz Felix Yau Kita selalu diingatkan dengan Muhammad Al-Fatih dari Turki Nah, bicara tentang masalah Pertama kali Sultan Raja masuk Islam Raja Aceh Menterjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu Ulama Aceh Merobah dari bank konvensional Menjadi bank syariah Aceh kira-kira kalau Aceh sama Turki mana lebih dulu Turki Utsmani 1385 ingat 1385 1385 1385, 1385. 1385. 1385. Turki Utsmani Saya ziarah ke makam Malikul Saleh apa yang tertulis 129 Turki 1385 Malikul Saleh 1297 Mana yang lebih dulu? Ah, Oleh sebab itu maka berbicara tentang masalah kerajaan Islam Berbicara masalah ekonomi Islam Kalau ada orang yang terkaget-kaget terkejut ini orang buta sejarah Tidak membaca sejarah Allahu Akbar Ustaz Felix jauh-jauh ke Turki Meneliti 1385 1385 Hari ini beliau datang kemari Untuk memperhatikan 1297 1385 Kurang 1297 88 tahun Sebelum Turki Utsmani. Aceh sudah berdiri tegak dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustaz Samad dari mana kerajaan Melayu Aceh di atas, di bawah Aceh kerajaan Melayu Langkat Tanjungpura, di bawah kerajaan Melayu Langkat kerajaan Melayu Deli Medan Sumatera Utara, di bawah Medan kerajaan Melayu Serdang Kabupaten Sergi Serdang Bedagi. Di bawah sedang kerajaan Melayu Asahan Tanjung Balai Isaran, Kabupaten Asahan. Di bawah itu kerajaan Melayu kampung halaman kami, Sia Sri Indrapura 1723, 1723. Ustadz Somad, kok ingat tahun-tahun ini? Lama nah, saya ngapalnya? Tadi di jalan tak ada ngobrol sepatah pun dengan Ustaz Feli. Ngapal tahun-tahun itu? Oleh sebab itu, maka berbicara tentang masalah, bagaimana masalah akidah. Islam itu dimanapun kita belajar, tidak keluar dari tiga. Yang pertama, akidah. Yang kedua, syariah. Yang ketiga, akhlak. Bagaimana ini di Aceh? Masalah akidah, bersih. Tak ada lagi satu pun orang Aceh yang menyembah pokok kayu, betul? <tuh> Kalau pun ada yang dekat-dekat pokok kayu, kena bernaung saja. Bukan menyembah pokok kayu. InsyaAllah yang tidak di bawah pokok kayu bahasanya, pahalanya yang didapatnya kebaikan full satu, insya Allah yang di bawah pokok kayu dapat setengah bagi dua sama pokok kayu tidak ada lagi orang Aceh yang menyembah Kris, betul? tak ada lagi yang menyembah batu, betul? yang pakai batu solar Aceh banyak tapi menyembah batu tak ada di tempat lain, nasibannya akidah sudah bersih Masalah akhlak, jangan ajari orang Aceh bagaimana berakhlak. Ketika hati saya sedang remuk, rendam, hancur, bak kaca jatuh ke batu. Kenapa? Diusir dari Hongkong. Siapa yang melembutkan, melunakkan hati sehingga tak marah? Aceh, langsung mereka kirim gambar. Ustaz Somad, jangan risau, jangan sedih. Ini gambar Toyota Alphard, kuas Allah, ternyata platnya, tapi sudah membahagiakan hati kita. Kita kalau sedang susah hati, kalau sedang risau, orang kalau sedang hanyut, jangankan bambu, jangankan galah, jangankan besi, rumput yang lapuk pun akan ditarik. Betul? Sedang susah, sedang galau bunda gulana, tiba-tiba datang telepon pusat salat Datang ke Aceh menyambut ulang tahun, menyambut peristiwa besar, menyambut kesukaan hati kami. Saat tsunami datang, Ustadz akan datang bersama kami. Itulah ceramah saya yang teramai dalam sejarah. Ketika di banda Aceh, makanya ketika ditanya orang Ustadz di mana ceramah paling banyak di banda Aceh. Setelah itu ada beberapa tempat lagi, tapi yang pertama itu sulit untuk dilupakan makanya kita diajak Ustadz Felix bertaqbir selalu. Tapi kalau beliau bertakbir. ngapain ini? Artinya yang pertama sulit dilupakan. Nah oleh sebab itu bicara masalah akidah selesai, bicara masalah akhlak. Tapi kita sekarang bicara tentang syariat, syariat cara jalan. Bagaimana Bapak Ibu bisa sampai ke tempat acara ini? Karena ada ya jalan maka jalan ini harus dilalui ada orang yang tidak melalui jalan tidak ada karena kaki pasti berjalan di tempat jalan yang harus dilalui kalau ada orang yang berjalan kakinya tidak menginjak jalan itu hantu kita harus berjalan kita harus menapaki jalan ini syari'ah likullin ja'allam minkum syariatan wa min kami jadikan kami berikan kamu jalan dan syariat Islam, Syari jalan yang lebar. Kalau jalan itu lebar, maka orang akan melewati jalan itu yang membangunnya orang Islam, yang membangun jalan itu orang beriman. Tapi dia tidak melarang kami yang membuat jalan ini, kami yang menempasnya, kami yang menitinya, kami yang membangunnya. Masalah kalian mau lewat? Silakan, apakah orang Aceh melarang non-Muslim datang untuk bertamu? Tidak, silakan datang. Siapapun kalian yang mau datang kemari, silakan. Tapi kalian harus ikuti aturan tuan rumah, betul? Kami orang Aceh bersyahadat bumi serambi Mekah, nangro Aceh Darussalam. Pertama kali Islam datang, ulama pertama kali kemari, maka kalian harus menghormati ini. Maka semua pramugari yang mendarat kemari harus pakai jilbab. Dari mana Ustaz tahu tadi naik pesawat saya. Lihat. Semua pramugari yang datang kemari pakai penutup kaki sampai tertutup mata kakinya dari atas, kalau roknya, walaupun, tapi tertutup kakinya. Ustaz kok tahu? Saya kira tidak. seolah-olah kali ini, rohnya panjang semua peramukannya itu rohnya panjang cuma resleting yang belum dipasang <SILENCIO> tapi kalau di Aceh kita selamat kenapa? karena ada aturan itu tidak selesai dengan ceramah tak mungkin saya masuk pesawat Assalamualaikum Warahmatullahi Ya Ayuhalladzina Aman mungkin itu hanya bisa semuanya adalah dengan kekuasaan kekuasaan. Cuman banyak orang salah sangka. Kalau saya sudah bicara tentang kekuasaan, rohah dengan kekuasaan, rohah dengan tanda tangan, rohah. Misalkannya saya mau jadi wakil presiden. Banyak orang menganggap kedatangan saya sebagai ancaman. Ini jangan sampai dia datang. Nanti dia merusak suara. Saya nggak mau. Kalau mau udah lamar ya, jadi. saya sebagai ancaman saya kasih tahu saya sampai mati jadi Ustadz guru ngaji gak usah dengan takut, gak usah, gak usah khawatir izinkan saya ceramah ke mana saya tidak jadi jurkam bagi calon manapun saya tidak menyebut partai, saya tidak menyebut warna saya tidak menyebut nama, saya hanya menyebutkan sifat kalau tersinggung, terserah sendiri dari dulu, ceramah kita terbuka, tidak ada tertutup tidak ada yang diam-diam. Tidak ada gerilya di bawah tanah. Rekamannya semua ada. Streaming. Silakan di Dengar dari awal sampai akhir. Tidak pernah menyebut nama. Tidak pernah menjelekan orang. Tidak pernah menyebut partai. Tidak pernah menyebut warna. Kita hanya menjelaskan sifat saja. Betul? Bahawa ada orang yang tersinggung. Berarti dia bubisul. yang dimuliakan Allah wa ini pentingnya masalah ekonomi ada orang mengatakan ekonomi tak penting ekonomi tak penting kalau ekonomi tak penting mungkinkah acara besar malam ini bisa terjadi? tidak mungkin pentas sebesar ini memangnya bisa pentas sebesar ini datang tiba-tiba dengan Astagfirullah Rahman Baraya Astagfirullah Birullah binal datang Betul ada Bisa ekonomi. Makanya tadi waktu direktur PT Bang Aceh syariah ngasih kata sambutan, saudara-saudara bersorak. Uh, saya khawatir karena mereka sponsornya. Ini kalau ngamu Pak Direktur ini kacau. Waktu tadi iklan. Berapa lama tadi iklan? Hospital. itu undang Mudah-mudahan Mereka bukan marah karena iklannya. Setan. Saya ustadz, kata ustaz Felix ya. Mereka itu karena ada cewek cantik. Itu kan. bisa mengimbangi ustaz Somad, kata ustaz Felix Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi bercerita masalah ekonomi. Penting tak ekonomi itu? Orang Aceh mementingkan ekonomi apa tidak? Pesawat panjangnya 19 meter Beratnya 8 ton Tahun 1948 Disumbangkan orang Aceh untuk negara kesatuan Republik Indonesia Mereka kalau nyumbang bukan duit kotak 2000 perak. Orang Aceh tak mau begitu Apa yang dia sumbangkan? Langsung pesawat diberi nama Presiden Soekarno Memberi nama Sulawah Sulawah Nama pesawat itu Sulawah 001 Pesawat pertama Ketika terjadi konflik di Burma Pemerintah Burma Meminjam pesawat itu Dipakai Untuk menyelesaikan konflik di Burma Celaka 12 Burma ini Setelah dia sekarang maju Orang Islam pula dia pantai di Rohingya Burma itu apa? Myanmar Pesawat dari orang Islam Dipinjamkan Akhirnya dipakai. Sedekah siapa itu pesawat? Sedekah nenek moyang orang Aceh. Sampai pahalanya, sampai ke makam mereka. Bersedekah pesawat. Dan teman Nabi datang orang bertanya. Ya Rasulullah. Ummi ma'adaz, makku meninggal. Apa atas soddaku anha? Apakah kalau aku bersedekah, pahalanya sampai? Silakan bersedekah, kata Nabi. Ayu sadaqatu abdal. Apa sedekah yang paling abdal? Sakhi ulma, memberi air minum kalau mau bersedekah, sedekah air minum Nabi menganjurkan sedekahlah air minum karena waktu itu orang Arab miskin susah, sedekah air minum, orang Aceh sedekah pesawat pesawat mereka berikan wayangkan itu kira-kira tahun 1948 bersedekah pesawat kaya apa miskin? kaya! emas di bawah gas, tanam-tanaman sampai hari ini, kaya raya melimpah ruah. Tapi kemudian ketika harta ini diambil dari cara yang haram Maka na'udzubillah, tak ada barakahnya Wafur pertama, Bang Aceh Diikuti Nusa Tenggara Barat NTV Tak lama lagi, akan diikuti oleh Bang Nagari Sumatera Barat Tak lama lagi, akan diikuti oleh Bang Riau Tak lama lagi, tak tahu entah siapa Yang jelas siapa saja yang mau mengikuti ini Maka surgalah baginya insya Allah Gubernur amalnya bukan sholat sunat gubernur rajin sholat sunat Jadi gubernur kok sholat tahajud RT pun bisa sholat tahajud Apa yang nunggu jadi gubernur? Datang pula orang muji Gubernur kami rajin kuasa Senin Kamis Iyalah dia kena emak Iyalah dia menguruskan badan Amal gubernur bukan sholat tahajud, amal gubernur bukan sholat sunat, amal gubernur bukan baca yasin itu amal siapapun bisa, ibu-ibu pun bisa betul. Amalnya apa? Merubah bank konvensional menjadi bank syariah. Meninggal dia mengalir pahala. Berapa nasabah yang menabung, berapa anak-anak yang terbantu. Tadi kita lihat ada dua contoh, ibu-ibu garment, bapak-bapak ternak ayam. Yang tadi iklan. Hingat. Itu pentingnya iklan itu Karena ayam tiba-tiba nantang nanti jurusan Paper Apa itu fakultas peternakan dan pertanian Kamu, sudah nikah, belum pak? Serjana Iya pak, kenapa belum nikah? Setiap meminang nggak ada yang nerima Kenapa tak terima? Aku ingin meminang anakmu, Pak. Apa yang kau bawa? Kata calon mertua, segenggam cinta dan harapan. Nanti kau makan apa? Makanlah cinta dulu. tak diterima Itulah Makanlah cinta dulu. Makanlah yang dulu. Makanlah cinta dulu. luka-luka dulu. bangkit Saya sebetulnya punya bakat ahli tapi tidak bisa mengembangkan. Apa bakatmu? Saya dari Faper Tapet, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Bisa ternak? Bisa. Ternak apa? Ternak ayam. Oke, okay. salurkan. Seribu ekor ayam. Ternak. Tapi ternak ayam tidak boleh dekat airport. Ini terus story kisah nyata. Ternyata ayam ini tidak boleh stres, terkejut mendengar pesawat. dibukanya ternak ayam dekat airpot akhirnya ayam ini kehilangan nafsu makan nafsu seknya pun hilang Hanya nih cewek-cewek itu santai mana enggak bertelur apa betulor mati artinya Pak karena tidak ada bakat tidak ada skill duit ada tapi kemampuan tak ada kamu tuh kenapa saya mau ternak lele Pak asih amankan kolamnya dipotong ini, ini kolamnya ya besar nih besar Lele-lele, kenapa-kenapa? Cuma dua ekor, Pak. Kolam sebesar ini lele, dua ekor. Memang dua ekor, Pak. Tapi sebesar ikan paus. Untuk apa? ekspor ke Jepang. Orang Jepang suka makan ikan mentah. Orang kita masaknya lama. Ungit bawang, tomat, capai, kiling, lama. Orang Jepang, Pak. Ikan itu mentah. Dipotong, diuluk pakai nasi, dipotong. Apa namanya? Susi mohon maaf ibu saya dalam pengalaman ceramah cuma sekali sambut susu itu hampir di saja artinya ekonomi umat akan bangkit kalau anak muda tidak bisa bekerja harga mahar melambung tinggi kalau sudah harga mahar tinggi maka zina pasti murah betul? banyak yang ngaku adalah kebutuhan manusia-manusia anak muda makan setelah makan dia minum habis itu makan lagi habis itu minum habis itu matanya kendur habis itu dia tertidur nafsu libido seksual datang main futsal hilang besok muncul lagi berenang hilang besok muncul lagi maka solusinya adalah nikah nikah kemarin bulan puasa datang kawan ngirim iklan ini sudah mau puasa menikahlah dia supaya ada yang bangunin sahur memang mau bangun pakai mercon gimana dia mau nikah kalau bisnisnya gagal tapi dengan adanya bangsa syariah, datanglah dia ke bangsa syariah. rajin dia datang ke bangsaria syariah. kenapa? penjaganya cantik-cantik tapi yang di iklan itu aja yang di luar iklan beda-beda tipis oleh sebab itu maka Ekonomi ini penting Jadi kalau ada orang mengatakan Tidak penting itu ekonomi Yang penting kita sholat Yang penting kita puasa Yang penting kita zakat Yang penting kita haji Islam itu kan cuma lima Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji Syahadat pakai lidah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Kenapa Ustadz Abdul Somad lantang suaranya? Ashadu ala ilahi allah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Karena dia makan. Makan itu pakai... Pakai tangan, bukan makan? Makan! Kenapa suara Ustadz Somad ini lantang? Sotong satu mangkuk, Mas Tom Tomyam. Dikasih Ustadz Fadil Rahmi. Bapak polisi pakaian polisi menunjukkan bahwa mereka bertugas. Mungkin mereka cuma bawa semprit, Berit! <tis> karena semua punya semprit, wasit belum punya semprit. Ada status. Ada pakaian. Dalam pakaian ada status. Makanya muslimah berpakaian. Untuk apa? Menunjukkan bahwa dia status. Dari pakaianlah kita bisa tahu mana laki-laki, mana perempuan. Mana laki-laki? Mana perempuan? Dari pakaian. Ini sekarang sudah banyak dikaburkan. Banyak ibu-ibu sekarang kehilangan daster. Karena dipakai lakinya main bola. Kalau mau menengok orang Indonesia bodoh tolol, waktu 17 Agustus lah. Sudah cerdas 73 tahun, merdeka melawan Belanda. Begitu datang 17 Agustus, bodoh balik. Pakaian laki dipakai bini, pakai bini dipakai laki. dasar pakaian bini, adik pakai laki main bola. Celana panjang pakaian laki, adik pakai bini panjat pinang. Perempuan panjat pinang yang nonton laki-laki hai mawar Muhammad Rasulullah lampu lampu mati ya mata suka terang-terang dia mau gelap aja nanti silahkan artinya apa bahwa kita ini semuanya ekonomi jadi lampu terang menyala kenapa bisa terang ekonomi coba di tempat lain lima watt eee. masya Allah malam ini kadang saya ceramah kalau sudah mikrofonnya Assalamualaikum. Mana kita mau ceramah? Ini menggelega di berapa kamera? Tak terhitung banyaknya kamera. Masya Allah kameranya biasa plastikin luar biasa. Ini ekonomi ini duit ini semua berapa orang bisa sholat aurat tertutup zakat apa guna ceramah zakat bayarlah zakat emas bayarlah zakat perak bayarlah zakat selesai acara ada pertanyaan nggak ada apa Ustaz kenapa tak ada yang punya duit apa yang mau disakati siapa yang punya 85 gram emas wajib zakat 85 gram 85 gram 85 gram 85 gram ingat itu 85 gram 85 gram 85 gram, 85 gram. jangan selesai ini berubah jadi 58 dari mana datang 85 gram itu Ustaz? Dari mana datang 85 gram? Karena Nabi tidak ada duit kertas. Zaman Nabi duit cuma dua, duit emas namanya dinar, duit perak namanya dirham. Dinar dirham. Lahir anak kembar. Yang pertama dinar, yang kedua dirham. Hai dinar, hai dirham. Yang ketiga rupiah. Keping dinar beratnya setelah ditimbang 4,25 gram Satu keping dinar ditemukan dikali-kali, ditemukan di perpustakaan, ditemukan di library Ternyata ada museum 4,25 gram Siapa yang punya 20 keping kata Nabi Siapa yang punya 20 keping Keluarkan setengah persen 4,5 gram Satu keping kali 20 keping 4,25 kali 20 sama dengan 5 gram, memang kalau kurang cairan payah ingat 4,25 gram satu keping, kali 20 keping sama dengan 85 gram, kali 500 ribu, 1 gram 500 ribu, 42 juta 500 85 gram kali 500 ribu, sama dengan 42 juta 500 Ustaz, saya tak percaya kalau satu keping itu 4,25 gram, mana? Ada tulisan Sana mana? Mana duit dinar itu? Say morning Jauh so, Ustaz bawa dari Riau baru dapat tadi 4,25 gram Ustaz Somad Ini uh, ada dinar dari Aceh Ustaz Foto Tadi Foto Nama tak boleh sebut menjaga kode etik journalistik ini ada hadiah untuk Ustaz, satu kuping dinar, 4,25 gram emas ya. Selamat hati saya, jangan-jangan habis foto ditarik lagi. Karena saya trauma selalu gitu Selanjutnya pemakaian jaket kepada Ustaz. Setelah dipakai foto, bisa pesan perlengkapan. Jaket tadi dikit selesai, mau saya balikan lagi? Ini kata saya. Ini untuk Ustaz. Maka, 4,25 koma graf dari mana dari Aceh bayangkan.